Jika kita ingin melihat gambaran yang jelas di tahun 2021 Gambaran yang jelas mengenai waktu di masa depan Sepertinya semua akan sama saja Dengan segala sesuatu yang sudah terjadi di tahun 2020 Dari pandemi Sampai demo besar-besaran Yang terjadi beberapa waktu yang lalu Banyak orang yang kehilangan pekerjaan Korban COVID-19 yang terus bertambah Keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Sepertinya tidak ada harapan keadaan akan lebih baik. Semakin banyak orang yang putus asa dan depresi. Bertambah sedih dan susah. Keadaan ini memaksa kita hmm, tidak usah berharap banyak. Bisa bertahan saja. Itu sudah cukup. Pemerintah seakan terlalu lambat untuk berinisiatif dan bergerak, tetapi kenyataannya memang kita tidak bisa mendapatkan solusi hanya dalam waktu semalam untuk mengatasi semuanya. bahkan protokol new normal yang sudah kita jalani beberapa bulan ini bukan berarti membuat semuanya menjadi normal kembali. Hari ini izinkan aku untuk berbagi mengenai apa yang kupikirkan dan kurasakan, karena memang faktanya keadaan tidak akan bertambah baik, dan aku yakin bukan hanya aku sendiri yang merasakan hal ini. Semua yang sedang terjadi mencerminkan betapa rapuhnya kita manusia dan betapa jatuhnya dunia ini. Mungkin akhir-akhir ini kita semakin khawatir, kita semakin takut. Karena ketakutan itu berbicara mengenai apa yang terjadi selanjutnya. yang akan kita makan besok apa yang akan kita pakai besok bagaimana masa depan anak-anakku bagaimana kalau nanti aku mati karena tertular virus ini bagaimana kalau nanti aku bangkrut karena pandemik ini dan masih banyak hal lainnya ketakutan memiliki karakternya sendiri dan karakternya ...adalah kita. Ketakutan kita adalah... ...apa yang kita pikirkan. Ketika kita bangun di pagi hari... ...apakah kita membiarkan diri kita... ...memikirkan masalah yang kita lalui kemarin? Masalah kita di kantor? Masalah kita dengan pasangan kita? Kurang bagusnya presentasi kita kemarin... ...sewaktu meeting... Kurang usahanya kita dengan proyek yang gagal di bulan lalu dan masih banyak masalah yang lainnya. Ketakutan merupakan indikasi karena kita tidak tahu kalau kita sangat dikasih oleh Tuhan. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal buat kita, anak yang paling dia kasihi dan yang paling berharga. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Jadi bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jika Allah tidak menahan anaknya, ia tidak akan menahan apapun yang terbaik bagi kita. Lihatlah kasih Kristus. Lihatlah kepada Kristus. Lihatlah kepada kasih Allah. Hiduplah dalam kasih. Dan jangan takut. Begini, Kristus telah berjanji bahwa dia memberikan damai sejahtera itu kepada kita Jadi jangan biarkan damai sejahteramu dirampas oleh ketakutanmu Di dalam kondisi sekarang kita sering mendengar Hari-hari ini pesan dari pemimpin rohani dan orang-orang di dalam gereja Tentang untuk tetap kuat di dalam Tuhan untuk berani berdiri menahan semua rintangan dan kesusahan bagaimana cara mengatasi ketakutan dan kecemasan semua tentang hal itu adalah yang baik tetapi mungkin respon yang paling tepat saat ini adalah untuk kembali kepada Tuhan Mungkin apa yang paling kita butuhkan sekarang hanyalah duduk dan diam di bawah kaki Yesus. Hanya di dalam dia kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Jika kamu merasa bahwa hidupmu sekarang tidak ada harapan dan hatimu dipenuhi oleh ketakutan, duduk diam dan berdoa bawah kakinya aku rindu setiap kamu berdua seperti ini Bapak terima kasih karena telah mengasihiku dan tetap mencintaiku dengan segala dosa dan pelanggaranku dengan segala keemahan dan ketidakperdayaanku ajar aku Agar lebih memahami Engkau sebagai Bapa yang mengasihi AnakMu, Yesus, seperti itulah Engkau mengasihi aku. Engkau Bapa yang baik, bahkan amat sangat ramad baik. Ajari aku untuk memahami bahwa Engkaulah satu-satunya sumber damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan kepadaku. Engkau tahu aku takut Tuhan, aku khawatir dan aku tidak bisa mengendalikan keadaanku, namun aku percaya engkau Allah yang menepati setiap janjimu. Aku telah melihatnya dan sedang melihatnya dan akan terus melihat janji-janjimu tergenapi di hidupku.